Stefan William ingin punya anak kembar tiga dari Selin. Stefan William telah resmi menikahi sang kekasih Selin Evangelista di kawasan Uluwatu, Bali, Kamis, tanggal 10 bulan 11 tahun 2016. Rasa bahagia tentu saja menyelimuti pasangan muda ini. Pemberkatan pernikahan itu pun berlangsung sakral dengan hanya dihadiri orang-orang terdekat layaknya pengantin baru pada umumnya. Stefan William tentunya sudah tidak sabar ingin memiliki anak dari Rahim Selin. Malah dia pengin punya anak cepat katanya, kata Celine dalam sebuah wawancara bersama salah satu program infotainment di stasiun televisi swasta. Belum lama ini, dengan ekspresi malu-malu, Stefan William pun membenarkan pernyataan Celine. Malah, ia menyimpan harapan untuk memiliki anak kembar, ia doain, amin. Kembar tiga, ujarnya, lebih lanjut. Lantaran pernikahannya terkesan dilakukan secara mendadak, asumsi sempat merebak bahwa ibu dua anak itu telah berbadan dua, menanggapi ini. Selin Evangelista hanya melontarkan kalimat yang bisa menimbulkan beragam asumsi, sudah isi tuh, sudah gendutan, memang kalau cewek perutnya buncit sudah pasti hamil. Ditunggu saja 9 bulan dari sekarang, kemarin dari September ya, tungguin aja bulan Mei gue lahiran apa enggak ya, tungguin aja, ujar Selin Evangelista.